Halo, perkenalkan nama saya Lusitania E.K.T. Juningrum Di sini saya akan menjelaskan tentang CA kolon atau kanker usus besar Yuk kita simak materinya Apa yang dimaksud dengan CA kolon? CA kolon atau kanker kolorektal adalah kanker yang tumbuh di bagian usus besar atau di bagian paling bawah usus besar yang terhubung dengan anus atau rektum Kanker kolorektal dapat dinamai kanker kolon atau kanker rektum tergantung pada lokasi tumbuhnya kanker. Etiologi CA Kolon Sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan sel tersebut berkembang secara tidak terkendali. Namun ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risikonya. Yang pertama, berusia 50 tahun, yang kedua memiliki riwayat penyakit kanker atau polip kolorektal yang ketiga memiliki riwayat diabetes, yang keempat menderita obesitas, yang kelima menjalankan pola hidup tidak sehat, yang keenam menderita radang usus, dan yang ketujuh menjalani radioterapi atau terapi radiasi di perut. Selanjutnya, ke manifestasi klinis CA kolon. Gejala umum pada kanker kolorektal ini ditandai oleh perubahan kebiasaan no air besar. Gejala tersebut meliputi diare atau sembelit, perut terasa penuh ditemukannya darah di feses, feses yang dikeluarkan lebih sedikit daripada biasanya, sering mengalami sakit perut, kram, kembung, kehilangan berat badan, merasa sangat lelah sepanjang waktu, mual dan muntah. apa saja sih pemeriksaan penunjang untuk pasien cak itu? Kanker ini dapat dideteksi dini melalui beberapa pemeriksaan. Namun untuk pasien yang sudah beranjak lansia disarankan melakukan pemeriksaan rutin. Untuk menghindari adanya sejumlah penyakit yang muncul seiring bertambahnya usia, berikut ada beberapa macam pemeriksaan yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi adanya kanker kolorektal. Yang pertama, pemeriksaan sigmoidoskopi. Yang kedua, pemeriksaan citicolonografi. Yang ketiga, pemeriksaan feses. Dan yang keempat, pemeriksaan kolonoskopi. Berikutnya ada komplikasi. Komplikasi yang muncul akibat kanker kolorektal ini yaitu obstruksi atau perdarahan saluran cerna bagian bawah dan perforasi kolon. Komplikasi juga dapat muncul setelah tindakan operasi seperti infeksi dan resiko kebocoran anastomosis. Pada pasien dengan usia lanjut atau stadium kanker yang semakin tinggi, resiko terjadi komplikasi akan semakin besar. Untuk selanjutnya, ada penata laksanaan CA kolon. Yang pertama yaitu ada bedah Satu-satunya cara yang telah secara luas diterima sebagai penanganan kuratif untuk kanker kolorektal Yang kedua, radioterapi Terapi radiasi merupakan penanganan kanker dengan menggunakan X-ray berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker Terdapat dua cara pemberian radiasi Yaitu dengan radiasi eksternal dan radiasi internal Bagaimana sih cara pencegahan CA kolon ini? Pencegahannya yaitu Yang pertama, asupan makanan berserat dalam jumlah memadai. Kedua, asupan buah-buahan dan sayuran yang kaya vitamin dan zat anti kanker dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga, mengurangi konsumsi daging merah. Yang keempat, memasak dengan sedikit minyak. Gunakan metode kukus, panggang, bakar untuk memasak dan hindari menggoreng makanan. Yang kelima, berhenti merokok, kurangi minum minuman keras. Yang keenam, pasudur pemeriksaan kesehatan yang tepat. Sekian video pencase dari saya tentang cecalon atau kanker usus besar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.